Selamat pagi, Teruna. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Kakak mengundang anda adik, adik untuk pusat bersama Kakak. Bacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Matius 8, ayat 28-34. Sebelum kita membaca Alkitab, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan karena Engkau telah membangunkan kami di pagi yang indah ini. Sebentar kami akan mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Berkati kami agar kami bisa mendengarkannya dengan baik. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Matius 8 ayat 28 sampai 34 yang berbunyi demikian. Dua orang yang kerasukan disembuhkan. Setibanya di seberang, yaitu di daerah orang Gadara, datanglah dari pekuburan dua orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Mereka sangat berbahaya sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. Dan mereka itu pun berteriak katanya apa urusanmu dengan kami? Hai anak Allah, adakah engkau kemari untuk menyisa kami sebelum waktunya? Tidak jauh dari mereka itu sejumlah babi sedang mencari makan. Maka setan itu meminta kepadanya, katanya, Jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu. Yesus berkata kepada mereka, pergilah, lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi itu. Maka terjunlah seluruh kawanan babi itu dari tepi jurang ke dalam danau dan mati di dalam air. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu dan setibanya di kota, diceritakannya segala sesuatu juga tentang orang-orang yang kerasukan setan itu. Maka keluarlah seluruh kota mendapatkan Yesus dan setelah mereka berjumpa dengan dia, mereka pun mendesak supaya meninggalkan daerah mereka. Judul renungan kita pagi ini adalah setan pun mengakui kuasa Tuhan Yesus. Kata kerasukan dalam KBBI berarti kemasukan roh jahat atau kesurupan. Orang yang kerasukan mengalami penderitaan karena tubuhnya dikuasai setan. Ia bisa tiba-tiba menyerang karena roh jahat itu sedang mengamuk. Padahal secara pribadi dia mau diam. Sobat Runa dapat membahayakan kelemahan fisik dan pertentangan batin yang dialami oleh orang yang kerasukan. Kondisi inilah yang dijumpai Tuhan Yesus ketika berjalan di daerah orang Gadara. Ia didatangi oleh dua orang yang kerasukan setan sambil berteriak-teriak. Mereka memanggil Yesus dengan sebutan anak Allah. Secara umum, yang dapat menyebut anak Allah itu hanyalah orang yang dikuasai roh Kristus namun demikian kali ini roh jahat itu memanggil Yesus sebagai anak Allah artinya setan-setan yang mengakui kemahakuasaan Tuhan Yesus melampaui kuasa yang mereka miliki bila kita membaca lebih lanjut tampak sekali roh jahat itu sangat marah dan ketakutan kita berhadapan dengan Tuhan Yesus sekalipun demikian Tuhan Yesus tidak marah kepada pribadi yang kerasukan itu sebaliknya Tuhan Yesus sangat mengasihi mereka Ketika roh jahat itu mohon dipindahkan ke dalam tubuh, sekelompok babi yang ada di sekitar mereka, Tuhan Yesus melakukannya. Sobat Runa, betapa besar kuasa Tuhan Yesus dan kasih sayangnya kepada manusia. Tuhan Yesus juga menghendaki semua orang menjadi selamat. Karena itu, mari mengakui kemahakuasaan Tuhan Yesus dan lembutkanlah hati kita agar kita terbebas dari berbagai kuasa jahat yang mengganggu. Mari kita tutup satu dulu kita dengan doa. Kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan karena kami sudah mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Berkati firman ini agar kami bisa meneladinya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Selamat ini hari ini. Tuhan Yesus memberkati.